Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pasang banner Tidak dulu STK semuanya tuh terlihat konco-konco lagi Persiapan pasang banner Kami dari STK Supranting Karanglo Bidul pada malam hari ini Jangan lupa like dan subscribe Ikuti saya terus Ini masih metode breng lor persiapan pasang banner lor yang bersih ini saja setengah deh itu iya, no oh, cm jadi meter oh seket segeri nih, santai santai santai aku <coughs> Iya nah. Eh, Ikut di nuang go bisa mono na ngomake nih, lah itu kan langsung kerasi. ya Ayo. Tutorial. Ini Duduk Jakarta ini asanang tamara yutesawin namas anang isatu 50 ya, 50 cm sudah ini oke, sip sip, sip, sip, sip. Ya Iya maungan tu. Pas mau kayak mau, khusyuk ke video. Ingat, tapi ini tinggi, tinggal anu, tidak, delo, besok. kok hmm. rapat titik kosong. Lih, masam. ini lur proses mendirikan baleho. kaliho 2 meter 3 meter yang berada di sub ranting Kidul ini sedulur sedulur sedang pemasangan Durse eh Dur, Dur, wes wes tak tanda tangan nih ke kok Gelur, giliran, giliran, giliran, giliran, giliran, giliran, giliran, giliran, Pak ketua kita celok ya tak sah loh di benak nenek dulu kayak sing kita mesti langgar mergo kok Ora di video Pak ketuane kok ora ngakeh. Ojo, Pak Ri. Pak Pak ketua boleh nih Wes, wes. Acara debat sudah selesai di video nih. <laughs> lor benernya sudah berdiri pas neng ngomah ngarpe Pak Ketua Supranti Karologitul. <laughs> Oke terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe Agar channel saya bisa berkembang Oke akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh